Ke hari ini kita kedatangan Cici, Cici. Makasih udah mampir ya ke rumah ya. Iya nih, rumahnya enak banget nih. Terima ya, kasih. Iya, mau berbuka subuh juga nih sama anak yatim. Terima kasih. Congrats ya semuanya. Bili semoga sukses selalu. Uh, bilar Ci. bilar. Oh iya, bilar. Bilar. Bilih, gaya, ci. Bular, bular, bular, bular. Gak apa-apa C. Gak, apa, -apa. gak apa, apa, gak pakai sabutra kan? Iya. C, makasih Ci. Di ditunggu Ci ya. Mudah-mudahan lancar terus apa yang mau kita ya. jalankan Suka. ya. Iya, sukses selalu. Ditunggu ya. pokoknya, Suka. ditunggu. Ya. Langsung ya, gas gas gas pakai Thank you Momen membahagiakan menjelang idul Fitri yang kita nantikan Lesti memang selalu pandai berterima kasih rumah mereka penuh dengan berkah Kiriman hampers dari para sahabat yang dibagikan Dan ucapan Lesti begitu mengena di hati para sahabatnya Resti mengucapkan banyak terima kasih atas kiriman beberapa hampers yang ia terima baik dari MS Glow, dari sahabat-sahabat yang lainnya yang tentunya tidak bisa disebut satu per satu. Dan inilah komentar para Lesa lover yang selalu mendukung mereka berdua Leicester serta Alpati.